Số lượng dip dikanya salanti ngor beak sumbah suka ini senten senten ne dong na salanti dip dikanya ngnya langsung ketalpon ke bang channel gua subscribe dan like kan ali golang jamohon ibna pancing video ko ngana namu like ka jolini ta jadi banyaklah tadi asal di nukat bahasa yang naha booster online kadang-cum playpart ni kor, gimana tadi bahwa booster kurang dari ramai mana ramai ramai yang tadi cengah anga nukcer playha, gimana yang tadi king panas mana yang kosi cura, mau yang kosi, pasin lower area, gimana tawarin kucing ini gimana ya, dia orang kau miskotnya, gimana teracing ramarangku, dan Abah cun ini buat dengan semanggiap orang kau niang bu, gimana dia pernah mabdongnya, sehingga ramalan gak suah. Gimana semua video aku abah cun ini buat dengan ni buarujah dengan niang. Oda semua video like kali ini nak boleh. Nampak aku ni share kepada orang gatal mandirik Saya pernah nak cuba ni dia nak buang. hills. gimana ramarang ramai blongin dia Ah, singa. Ada ruang ni orang play nak main mana. Ah, straight nak buang ni. Ah, ramai orang ni ruang ni ruang singa. Ah, ni tua. Kita nak Kita ramara goba na smana miswa churiya ina video na smana ang bo na like hat bo je ni achem ina agdal pare original ko subscribe ka bo ni hai aching ramara goba ni angen aba chini bonona sing banman suka video bona bonjila khat sin yangen gimna yan longin an siyan taw do bokol eria ngayan bazin do eria ng a gimna na smooth ang mo gimna hai aching Kalau pernah, semua iyalah aku bunyat ni cuma deh video ku like atau share atau joinan anggal perang nak kacak awal deh angan video ku share kat pasina, atau nak menikah ulen ada like ada nombor, ada kita untuk ni deh bang awal deh, jangan ku subscribe, ikon join, ikon bell, ikon gold press, ikon anggal awal deh. Yang lain, video ku batin tuh para di semua orang semua orang, semua gak senang mau nena nena khan a panina tokchan facebook ada arah dia gak tapi ketara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 Để mình vô, người làm gì có chai